dengan pintu 70, kaca mati 30 dan tinggi 2 meter 10. Harganya cuman di. Kembali lagi dengan saya asin Kali ini kita akan membahas tentang shower box. Jadi kita spill ya. Banyak banget yang bilang kalau buat solo box itu mahal gitu ya mahalnya seberapa mahal sih gitu nah kita spill ya jadi kita mulai dari yang memang paling standar deh uh, dinding kiri, kanan, dan belakang tiga sisi letter U ya kalau kita bilang tuh letter U letter U sudah menggunakan keramik ataupun marmer tinggal satu sisi depannya itu menggunakan kaca nah untuk ukuran yang standar ya biasanya ya Ada satu pintu dan ada satu kacang mati Ya Satu pintu biasanya itu standarnya itu ukurannya ada di 70 cm Lebar 70 cm ya Jadi uh, yang gendut-gendut banget juga bisa lewat Oke okay? Dan kenapa 70 cm? Kenapa enggak 80 atau 1 Karena kita udah menghitung Udah benar-benar menghitung uh, Kalau bukaannya itu Kalau 70 cm ya Bukaannya itu nggak akan kemana kalau semeter, maka dia akan terbuka sangat jauh Belum lagi, letak Crunch shower Letak toilet bowl Kemudian wastafel Itu semua diperhitungkan, oke? Okay? Kita spill aja deh Langsung harga yang paling murah Jadi satu set, kalau misalnya ya Ada 30 cm yang mati Kemudian ada 70 cm ya, pintu ya Dengan tinggi standar Biasanya pintu itu kita nggak buat sampai Ke atas, ke pelakon kita biasanya akan buat gantung dengan standar ukuran 2 meter 10 Dan e, kenapa begitu ya? Karena biasanya kalau kita mandi air panas itu biasanya itu e, pasti ada uapnya Jadi kalau kita memang ada spare biasanya uapnya itu akan ini ya nggak terjebak di dalam shower box tersebut <tuh> Kalau di L itu biasanya kita seneng kita suka memakai juga engsel Dimana biasanya ya e, kekuatannya itu memang ada di engsel yang bagian atas karena dia yang menopang berat pintu, kemudian satu di bawah. Menggunakan 3 engsel dengan menggunakan 2 engsel itu tentu saja harganya beda. Oke, okay? Mulai dari harga lubangnya, kemudian harga hardwarenya lagi engselnya. Nah, kita spill aja deh yang 3 engsel, yang standarnya yang elit ya. Oke. Okay? Nah, biasanya di udah lengkap dengan pasang, kemudian engselnya, kemudian handle-nya, kalau di shower itu biasanya menggunakan handle. Uh, handuk, jadi di satu sisi kita untuk membuka tutup Satu sisi lagi kita bisa untuk menjemur atau menggantung handuk Atau pakaian Nah, untuk satu set Semeter, lebar semeter Dengan pintu 70, kaca mati 30, dan tinggi 2 meter m Harganya cuman di... Rp. Mahal nggak mahal dong ya untuk tiga jutaan tadi ya kita coba break up apa-apa aja sih gitu ya. Nah jadi kalau untuk engsel tadi yang kita sebut 3 piece itu di satu piece-nya itu sekitar di harga 145 ribu. Dimana kalau 3 piece berarti 435. Oke kemudian satu handle shower yang uh, handuk ya handle handuk harganya di sekitaran 170 ribu. Kemudian kita juga ada karet mohernya. Yaitu ya sekitaran di harga Rp70.000an Kemudian kita juga menggunakan ustil ya Stainless ustil itu salah satu hardware untuk memasangkan kaca mati ke dinding Itu di harga hmm, kalau kita butuh sekitar 6 meter ya di harga Rp100.000 ya Kemudian silikon dong Silikon ya kita bilanglah sekitar Rp50.000 silikon Oke okay. hmm, Kemudian kaca untuk keseluruhan kacanya, kemudian lubang-lubangnya, lubang engsel lubang dan lain-lain itu harganya ada di sekitar harga dua jutaan. Nah, total-totalnya 3 jutaan dong ya. Oke, okay, kita tutup video kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Thank you!